Baiklah para sahabat seluruh dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Di malam minggu ini Bang Imin akan memberikan informasi dan cidukan serta kabar terbaru idola kesayangan kita Keunggahan pertama ada sebuah unggahan terbaru dari Ayah kejora persahabat ya kita lihat aja tuh Ayah kejora memposting sebuah postingan foto keren banget ya luar biasa kece <laughs> Di Turki, persahabat, ya, momen luar biasa Ayah Kejora, Masya Allah Tampil keren, mudah-mudahan selalu sehat Selalu diberikan kebahagiaan Untuk Ayah Kejora Amin ya alamin. Dan kita lihat juga, persahabat, ya, ada kalimat caption yang dituliskan oleh Ayah Kejora Sebelum pulang ke Jakarta eksis dulu, ah, katanya tuh Sebelum pulang ke Jakarta Tentu Ayah Kejora foto dulu, persahabat Ya, luar biasa nih, selalu keren Selalu tampil kece banget nih ayah kejara. Banyak tanggapan-banyak respon yang sangat luar biasa juga dari para fans Yakni dari akun Instagram Puput underscore 349 mengatakan Gantengnya ayah kejara sehat-sehat ya ya Karena Insya Allah banyak persahabat ya Dukungan selalu ada dan banyak banget ya dari orang-orang baik Untuk keluarga besar dan belasti Dan Rizky bilang ke kabar berikutnya, sahabat kita lihat juga ada unggahan terbaru dari Kak Siti, sahabat ya, satu jam yang lalu menggugat sebuah postingan foto kebersamaannya dengan Leslar, Lesti, dan Bilar. sahabat, ya, masya Allah, banget ya kita selalu sama tangan Lesti dan Bilar tuh yang selalu menggenggam, tak ingin berjauhan. apa sahabatnya, mereka pasangan fenomenal banget nih, luar biasa. Idola kesayangan kita selalu membuat kita bahagia dan selalu membuat bangga. Kita lihat juga bersahabat, ada kalimat yang sangat luar biasa juga dituliskan oleh Kak Siti di kalimat caption yang dituliskan Walaupun sampai malam, Masya Allah, dedeklah si gejara, tetap semangat, gak pernah terlihat capek, Insya Allah sampai Jakarta sehat terus ya sayang dan top untuk sang suami Rizky Billah selalu menjaga Dede dengan baik, nggak pernah lepas tangannya seharian. Nanti kalau ke Jakarta, kakak kabarin, insya Allah masya Allah banget ya. <guruh> Memang luar biasa. Alhamdulillah tidak lagi kejora, mempunyai suami yang bertanggung jawab seperti Rizky Billar yang selalu menjaga, yang selalu menggenggam tangan setiap saat persahabatnya. Memang luar biasa idola kita, selalu saja membuat kita semakin bahagia. Dalam postingan tersebut, tentu banyak dibanjari di komentar dan respon dari para sahabat Leslar yakni dari akun Rasaan School Les24lar mengatakan OMG, gak lepas tangannya seharian, ya. so sweet banget Papa El, Masya Allah banget ya <tuh>. Bahagia melihatnya, sehat-sehat semuanya, amin Tentu kita harus kompak dan selalu solid, mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita Berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun al-sengkangkung ya Lesti. Ayo teh Siti keluarin semua foto atau video bareng Lestler kesayangan kami. Karena kalau dari orangnya yang susah banget kebanyakan foto doang uploadnya. Masya Allah banget yang Mudah-mudahan saja banyak foto-foto video-video yang sangat cute Bareng Leslar di-up oleh Kasiti ya Tentu kita menunggu kejutan-kejutan yang selalu akan diberikan Dari orang-orang baik dan orang-orang hebat Berikutnya kita lihat juga persahabat Ada yang terbaru ya Masya Allah banget ya Alhamdulillah Lesti dan Rizky Bilar ini sudah sampai di Jakarta Baru turun dari pesawat Ini ada di bandara ya Wow selalu saja Tampil mesra, tampil kios, selalu digandeng ya Masya Allah banget Terlihat dari belakang Lesti dan Bilar selalu tampil romantis Alhamdulillah Mudah-mudahan saja selalu sehat Dan selalu diberikan kebahagiaan Selesai Thanks Raja tuh Tuhan bersahabat ya Jakarta Indonesia Lokasinya Masya Allah Alhamdulillah sudah sampai Kita merasa bahagia Mudah-mudahan tetap kita selalu kompak Doakan yang terbaik untuk Lesti dan Bilar dan selanjutnya juga persahabat kita lihat di sini sebuah unggahan dari EGSnya Papa Rich persahabat yang lagi-lagi tentunya ada yang mengingatkan kepada semua tim Lesler dan keluarga jangan lupa karantina kok katanya itu persahabatnya dengan jawaban singkat padat dan jelas Koko Papa Rich mengatakan Gak perlu diingetin karena turun pesawat Langsung dijemput dan wajib Diperiksa prokes katanya itu persahabat ya, Jadi kalian jangan Mengingatkan kembali bahwa mereka juga Sudah paham dan sudah tahu Apa yang harus dilakukan persahabat ya. Yuk kita harus jadi fans Sejati yang baik Harus selalu mensupport Mendoakan, mendukung yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Selanjutnya juga persahabat di sini ada sebuah unggahan dari Igasnya Dede Lesti Kejora, Pak sahabat ya Wow, tentunya kita harus wajib men-voting Lesti Kejora tuh langsung Dari idola kita harus wajib dukung Dedek Lesti dalam acara Indonesian Dangdut World 2021 Caranya sudah paham pasti kalian, Pak sahabat ya Yuk, mudah-mudahan saja kekompakan kita membuahkan hasil yang terbaik, klasik kejora bisa memborong piala penghargaan. Mudah-mudahan persahabat ya, yuk doakan dukung yang terbaik. Masih menunggu kejutan dan curukan vitamin selanjutnya. Tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.